Oke teman-teman, jangan lupa ya like dan subscribe channel Mainsefanya. Eh, semua, pada video kali ini saya akan membuat satu cara atau tutorial pemasangan knalpot pot racing untuk mobil SS, sobat semua. Di sini saya menggunakan knalpot yang sobat semua ya ini mereknya ini ya sobat semua ya jadi kenal ini habis saya bobok nih sobat semua nih habis saya bobok saya masukin gaspul lagi oke simak saja videonya semoga video ini dapat bermanfaat untuk para sobat semua ya sobat semua untuk untuk Langkah awal agar knalpot itu suaranya bisa keluar, kita harus copot saringan yang ini nih sobat semua ya. Jadi ingat ya. Kita copot saringan yang ini bukan yang ini ya sobat semua ya. <tuh> agar dia suara itu bisa kencang sobat semua. Saringan yang belakang.